Semoga sehat selalu kita semua pada saat pandemi ini. Pada pagi kali ini uh, kita akan menguji Saudari Miftahul Janata Arum Budi dengan panggilan Saudari Arum. Sebelumnya saya akan menyapa Arum, uh, kamu dalam keadaan sehat Arum? Alhamdulillah Bapak, bagaimana oh. tak, tak Alhamdulillah. Pikiranmu nggak terganggu masih waras? Oke. Okay. Uh, saya mau tanya uh, sebelum kita mulai ada perbaikan tertulis yang akan kamu berikan kepada kami? Ada, Pak. Apa? Saat di... ini? Oh. Hmm? Nanti bo boleh, Bapak? Mungkin. Hmm. Kalau ada aja. sekarang? Kalau sekarang ada yang perbaikan tertulis? Mungkin pada saat dikirim ada ke keliruan maksud saya. Nanti kalau tidak ada yang uh, revisi tertulis kami anggap bahwa ini yang kami ujikan. Di hanya menambahi beberapa kata sih Bapak di pembahasan. Banyak. Uh, kurang lebih... uh, enggak sih Pak. Oke okay, kamu kirimkan kembali kepada kami silakan baik baik ya ditunggu baik pak hmm, atau di kolom chat boleh coba aja di mana saya nggak tahu Ini. yang bisa <tuh> ditunggu di foto bisa harus <tuh> malah bang cepat boleh ya. boleh di foto boleh formatnya nah, ya. aja dikirim nggak apa-apa hmm. yang mana yang jadi perbaikan nggak masalah <tuh> Oke. Okay. Kamu okay. Okay, may dito ko lang. <laughs> Sudah dong Di foto ini ya Pak Hanya ini aja sih Pak Foto aja uh, kalau kalau cuma nggak banyak di foto aja Hanya uh, menghapus di pada halaman 60 saja Pak Untuk paket wisata ini dihapus Lalu ada tambahan juga di uh, weekly activity-nya itu aja Pak banyak terus kirim soalnya aja banyak oh, ya, banyak itu pakai yang wordnya kas langsung dipedekan kasih ke, ke saya baik pak kirim wordnya aja ini Pak Indra boleh apapun ya maka sudah terkirim Bapak Oke okay. uh, kebunan juga ya biar pun antar nggak kaget oh, iya. Sudah, Pak. Oke, baik, kalau sudah, uh, kita lanjut lagi. Uh, sekarang, selain itu, uh, kamu mau buat doa dulu? Ya, boleh, bapak Silakan. Baik, uh, kali ini ada tiga sesi sesi pemaparan atau presentasi kamu hanya 10 menit. Saya akan timer. Lebih ya akan saya potong gitu ya. Kurang nggak ada masalah. Jadi tidak boleh lebih. Saya akan bilang 1 menit lagi atau 2 menit lagi. Hanya 10 menit. Sesi pertama, sesi kedua tanya jawab, sesi terakhir adalah hasil akhir terkait dengan sidang uh, kamu. Oke. Okay? Baik. Silakan waktunya saya persilakan hanya 10 menit dari sekarang. Baik. Apakah sudah muncul, Bapak, Bapak, Ibu? Sudah, sudah. Baik, terima, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya Bapak Pandu Satria Utama dan juga dosen penguji saya pada pagi hari ini Bapak Indra Perdana Wibisono dan juga Ibu Rebecca, Rebecca Prananta untuk mengu uh, ketersediaannya menguji saya pada sidang tugas akhir ini pada hari Jumat 29 Oktober 2021. Pada saat ini saya akan me menjelaskan tentang laporan tugas akhir saya dengan judul Peran Website sebagai media promosi di Hotel Dialog Banyuwangi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul MIM Arum Budi, NIM 180903102051 dari program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Sidang tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma 3 Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Uh, pada PPT kali ini ada, terdapat 5 poin pembahasan, yang pertama pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat hasil pelaksanaan kegiatan, serta yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Pesatnya pembangunan hotel yang dilakukan oleh para investor membuat persaingan semakin ketat. Hal tersebut yang mengakibatkan setiap hotel melakukan berbagai cara untuk tetap menjaga kualitas hotel, Kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada wisatawan melalui penyampaian produk dan pelayanan yang berkualitas. Selain itu didukung dengan adanya kecanggihan teknologi dan informasi yang memudahkan seseorang dalam mencari informasi maupun mempromosikan usahanya. Salah satu hotel yang melakukan promosi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa website adalah Hotel Dialog Banyuwangi. Website hotel diciptakan agar para konsumen apabila ingin mengetahui mengenai hotel yang akan dikunjungi, cukup dengan mengakses halaman website hotel saja, tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan. Di website hotel biasanya tercantum semua informasi fasilitas hotel dengan paparan yang lengkap, bahkan disertai juga dengan foto hingga video yang terlampir di dalamnya, agar para calon konsumen tertarik untuk datang dan biasanya para calon konsumen juga dapat langsung memesan kamar maupun paket yang ditawarkan melalui suatu website hotel tersebut. Dengan kata lain, website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri atau organisasi di internet. Selanjutnya, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran website sebagai media promosi di Hotel Dialog Banyuwangi. Dan yang kedua, bagaimana isi konten pada website Hotel Dialog Banyuwangi. Lalu, terdapat juga dua tujuan. Yang pertama ada untuk mengetahui peran website sebagai media promosi di Hotel Dialog Banyuwangi. Dan yang kedua, untuk mengetahui isi konten pada website Hotel Dialog Banyuwangi. Selanjutnya, terdapat tinjauan pustaka. Di sini saya e, memaparkan 4 poin. Yang pertama ada pengertian hotel, menurut Sulastiono, adalah suatu bentuk bangunan, lambang perusahaan, atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan serta minuman, dan juga fasilitas jasa lainnya di mana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum. Baik mereka yang bermalam di hotel tersebut, ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Lalu yang kedua ada pengertian website, Menurut Bekti 2015, website merupakan kumpulan-kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya. Baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Lalu yang ketiga ada pengertian media promosi. Di sini saya memaparkan dua pengertian yaitu media, pengertian media dan juga pengertian promosi. Untuk pengertian media ini menurut Arsyad adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat. Sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Lalu pengertian promosi menurut Daryanto adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dapat mengaruhi seseorang untuk menciptakan transaksi antara pembeli dan penjual. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengertian media promosi adalah sarana mengkomunikasikan atau menyampaikan suatu produk atau jasa serta brand perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat dengan luas. Yang keempat ada pengertian peran. Menurut Abu Ahmadi dalam Diana, Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Selanjutnya, ada metode pelaksanaan. Yang pertama, lokasi pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di Hotel Dialog Banyangi yang berada di Jalan Yosudarso, Kali Kelatak, Kecamatan Kaliporo Kabupaten Banyangi, Jawa Timur. Untuk waktu pelaksanaan ini dimulai dari tanggal 18 Januari hingga 16 Juni 2021 di Hotel Dialog Banyuwangi. Ruang lingkup pelaksanaan yaitu sebagai train staff front desk di Departemen Front Office pada Hotel Dialog Banyuwangi. Untuk jenis dan sumber data, jenis data ini saya menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara pada staff maupun manajer front office pada Hotel Dialog Banyuwangi. Untuk data primer uh, untuk sumber data, saya menggunakan dua sumber, yaitu data primer yang melalui wawancara serta diskusi, dan juga data sekunder melalui artikel, jurnal, maupun uh, website. Selanjutnya, hasil pelaksanaan kegiatan, untuk pelaksanaan kegiatan praktik kerja nyata ini yaitu enam uh, hari kerja dan satu hari libur. Untuk hari libur ini, menyelesaikan jadwal yang telah diberikan oleh manajer front office sebelumnya. Dan juga setiap harinya itu kita dibagi menjadi tiga shift. Yang pertama ada shift pagi, dari jam 7 hingga jam 3 sore. Lalu untuk shift sore, mulai jam 3 hingga jam 11 malam. Dan untuk shift malam, jam 11 hingga jam 7 pagi. Selanjutnya, peran website sebagai media promosi di Hotel Dialog Banyangi. Sebagai salah satu dari kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Hotel Dialog Banyangi dalam yaitu adanya website yang memuat informasi mengenai hotel. Mulai dari informasi lokasi, sejarah hotel, fasilitas hotel, wisata gambarnya, paket yang ditawarkan, serta informasi mengenai resto yang ada di uh, Dialog Banyuwangi ini, yaitu Resto Kasabanyu. www.dialoghotels.com merupakan alamat website Hotel Dialog Banyuwangi. Pada awalnya, website hotel hanya didesain untuk memenuhi keinginan, keingintahuan konsumen atas informasi hotel. Namun saat ini, website hotel Dialog Banyangi juga dapat digunakan untuk pemesanan kamar hingga paket yang ditawarkan sampai menu e, yang ada pada Resto Kasabanyu. Selain itu juga terdapat paket Dialog Experience yaitu paket yang menawarkan e, kegiatan berpetualang dan menjelajah keindahan alam di mana Banyuangi ini kan dikenal dengan keindahan alamnya mulai dari pegunungan hingga pantai dan juga keunikan budayanya yaitu budaya suku Osing sehingga tamu tidak hanya datang untuk menginap saja. Paket ini merupakan wujud kerjasama antara Hotel Dialog Banyangi dengan vendor yaitu e, jasa transportasi untuk ikut serta mempromosikan pariwisata di Kabupaten Banyangi. Kegiatan promosi melalui website yang dilakukan oleh Hotel Banyangi, e, Dialog Banyangi ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, modifikasi tingkah laku. Dengan melakukan promosi melalui website ini, maka Hotel Dialog Banyangi berusaha menciptakan kesan yang baik tentang dirinya, sehingga dengan demikian bisa merubah tingkah laku, serta pendapat konsumen tentang produk perusahaan, sehingga mendorong pembelian produk tersebut. Lalu ada memberitahu. Memberitahu yang dimaksud adalah dengan adanya website, maka dapat memberi informasi tentang brand atau produk yang dijual oleh Hotel Dialog Banyangi kepada masyarakat luas. Selain itu, dengan adanya website segala produk maupun fasilitas, serta informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat dengan cepat karena terhubung dengan internet, serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, membujuk Membucuk yang dimaksud adalah dengan lengkapnya informasi pada website hotel Dialog Banyuwangi, diharapkan dapat mengarahkan terutama untuk mendorong pembelian kamar maupun produk yang ditawarkan. Lalu yang keempat, mengingatkan. Mengingatkan yang dimaksud adalah dengan adanya website sebagai media promosi, adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa produk perusahaan ini masih ada di pasaran. Lalu, kelengkapan isi konten website di Hotel Dialog Banyuangi. Suatu website dikatakan lengkap apabila isi dari konten tersebut memuat seperti, yang pertama ada homepage, homepage yang dimaksud adalah memuat informasi mengenai produk yang akan ditawarkan, Hotel Dialog Banyangi kepada konsumen atau klien. Selain itu juga disertai dengan gambaran singkat tentang apa yang akan mereka temukan di dalam website. Gambaran ini harus jelas dalam halaman utama. Lalu yang kedua ada About Us. About Us yang dimaksud adalah halaman yang berisikan gambaran umum Hotel Dialog Banyangi beserta dengan sejarah hingga visi dan misi dari Hotel Dialog Banyangi. Biasanya juga melampirkan media internet lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya lalu yang ketiga ada kontak kontak as yang dimaksud di sini adalah memiliki tujuan agar para konsumen dapat dengan mudah menghubungi hotel dialog bayangi. biasanya disertai dengan mailing address, phone number dan email dan lain-lain lalu terdapat produk or service yang dimaksud di sini adalah Halaman website yang beristikan ringkasan tentang apa yang ditawarkan oleh Hotel Dialogo Nyangi untuk setiap produk atau jasa pelayanan. Setelah itu, apabila konsumen berminat untuk membeli paket atau produk yang ditawarkan, maka terdapat tombol buy now, reserve now, atau booking di setiap halaman website agar okay. Saya kasih satu menit aja. Baik Pak. Saya kasih satu menit aja. Untuk kesimpulannya ini, Dapat ditarik sebelumnya, yaitu kegiatan promosi yang dilakukan oleh Hotel Dialog Banyangi memiliki tujuan seperti dengan memanfaatkan website Hotel Dialog Banyangi sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan untuk mendapatkan jaringan yang luas. Selain itu, kelengkapan konten yang harus ada pada website juga mempengaruhi dalam promosi pada Hotel Dialog Banyangi. Karena apabila isi konten tersebut lengkap, maka konsumen itu merasa puas untuk mendapatkan informasi, serta tidak uh, merasa bingung untuk mengakses website tersebut. Lalu untuk syarat yaitu memperbaiki sistem serta memperbarui beberapa fitur yang disediakan dalam layanan seperti memiliki opsi lain apabila konsumen yang ingin memesan kamar maupun membeli produk tidak dapat membayar lewat kartu kredit maupun debit uh, lewat website karena seringkali konsumen menyiapkan hal tersebut. Selain itu juga mengaktifkan fitur multi-language seperti bahasa Mandarin, Spanyol, Jerman, dan lain-lain yang dapat dipilih oleh tamu sesuai dengan kebutuhan agar dapat memudahkan tamu yang tidak dapat menggunakan bahasa Inggris. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Baik. Terima kasih, Saudari Arum. Uh, saya mau tanya, ini okay. yang minta diujikan kamu atau pembimbingmu? Saya, Pak. Kamu ya? Ya. Oke. Okay. Kemudian kenapa saya tanya itu? Uh, kamu sudah baca TA? Iya Pak. Uh, eh pedoman TA, sorry. sudah baca semuanya? Iya Pak. Sudah baca uh, ini TA, pedoman TA. Pedoman TA. Atau KTI, uh, PPKI. Ya, KTI. Sudah. Ya. Sudah baca semuanya, yakin kamu? Insya Allah Pak. Hmm, Oke, okay. kenapa begitu? Uh, beberapa hal kamu belum mengikuti terkait dengan uh, KTI, gitu ya. Coba kamu lihat, nulismu daftar pustaka aja, rontak Itu yang pertama, terus yang uh, beberapa hal terkait dengan penomoran itu monggo dicek lagi. Makanya saya bilang saya tidak akan uh, teknis tuh ke dalam uh, detail itu, gitu loh maksud saya. Ya. Oke, kemudian kamu magang berapa lama di sana? Lima bulan, Pak. Kurang lebih lima bulan. Oh, lima bulan di ya. departemen apa? Di departemen front office. Departemen front office. Terus kemudian ya. kenapa kamu di front office? Awalnya saya kan mengajukan, eh, apa itu namanya, di departemen... Sales marketing Pak, tak, namun jawaban dari pihak HRD-nya awalnya itu, jadi ada rollingan gitu Pak, awalnya kita ditaruh di departemen front office, nanti bulan berikutnya ditaruh di departemen front office, ke departemen sales marketing gitu Pak, hmm, Terus? namun sam sampai akhirnya itu sampai selesai magang juga, kita tetap Pak ditaruh di departemen front office-nya. Kenapa kamu tidak menghubungi dosen supervisi? Waktu itu Bu Panca, saya sudah ngomong dengan Bu Panca Pak. Namun kata uh, Bu Panca beliau bilang, kalau apa kan awalnya itu saya juga apa namanya uh, konfirmasi dulu dengan Ibu Dina kalau hmm. kita ditaruh, saya dengan Friska itu ditaruh di departemen front office gitu. Ibu Dinanya nggak apa-apa gitu bilangnya Pak. Hmm, masalahnya kan kalian tidak punya basic. Iya. Iya. Hmm gitu kenapa nggak bilang ke kami? Konfirmasi dengan Bu Dina Pak menanyakan hmm. hal itu sebelum magang. Kamu nggak nggak dapat itu? Ya gini kalau ditaruh di front office nggak masalah. Kenapa ketika terus berjalan tidak komunikasi dengan uh, apa namanya uh, uh, dosen profesimu? Ya. Kita terus terusan tapi untuk dari pihak rd nya itu kan saya juga menanyakan Pak tentang perolingan e, divisi ini. Pihak ARD nya itu bilang kata ya apa, kita boleh nanya kapan pun pada departemen e, sales marketing-nya gitu, Pak. Enggak, saya bukan masalah itu. Kenapa kamu tidak mengkomunikasikan kepada dosen dosen supervisi? Waktu itu Bu, Bu Panca, Pak, sudah ke dialog, Pak. Ya, kan? Tapi kan tetap, ya. Bu, saya tidak oh, iya. boleh ini, Bu. Karena tidak bisa kamu di front office. Saya baru tahu ini. gitu loh. Saya juga baru Karena kan kamu berdua sama fisika belum ada yang diuji. Iya. Kamu nggak boleh harus makan di situ. Perkara kamu mau, apa namanya? Uh, sudah bilang kenapa enggak intens Paling nggak oke okay, Tiga bulan di FO, dua bulan di Marketing, enggak masalah Incas, bukan Tanya-tanya Kalau kayak gini, berarti dialog saya Deklis, Rd-nya Ngawur Tapi kenapa kamu tidak mengkomunikasikan kepada kami Tuh. Karena saya saya Mengakui bahwa ini tidak boleh seperti oh. Kecuali kamu SMK perhotelan enggak? Mohon maaf, bagaimana Pak? Kamu lulusan SMK perhotelan atau tidak? Bukan, Pak. Bukan kan? Kamu tidak pernah punya bidang uh, perhotelan sebelumnya? Saya tidak mengajarkan perhotelan secara apalagi FO, yang detail, tidak. Hanya tahu FO, atau FB, tahu HK. Hanya tahu. Yang pertama dari saya. Eh... Uh, yang saya sesalkan adalah kenapa kamu tidak bilang kepada dosen supervisimu ketika mau mau akhir. Bu Panca, kamu magang bulan kapan? Dari bulan Januari, kapan? Sampai... Januari sampai Juni, Pak. Juni. Bu Panca datang kapan? Bu Panca datang Maret pertengahan Maret. Maret. Kenapa enggak April Mei bilang lagi Bu saya belum di juga. Kenapa kamu enggak bilang? Karena dari bu pancanya saya kan apa ngomong ke bu pancanya Pak kalau di departemen front of office dari bu pancanya juga kayaknya responnya itu juga nggak apa-apa gitu Pak. Dan... Hmm, ini melanggar aturan. Ini melanggar aturan. Kalau tidak ada tidak ada basic apapun sedikit pun itu tidak boleh. Ini melanggar aturan jelas. Apapun itu sedikit pun tidak boleh, saya baca, oh dari judul, tak pikir kamu di sales marketing, pas masuk saya di dalam, lah kok semua di FO, ini FO, apa sales marketing, itu yang, itu yang saya sesalkan. bukan masalah bisa perform atau enggak? enggak, bukan masalah itu, gitu. Ada bukti chat kamu janjinya mereka bahwa mereka akan menaruh di ini atau kamu berdasarkan berdasarkan omongan saja? Iya, Pak. Jadi awal masuk magang itu pihak HRD-nya itu ngomong ke kita, Pak, bahwa nanti akan ada perolingan gitu. Mungkin apa bulan pertama itu si Friska di marketing atau saya yang di front office gitu. Friska sempat, Pak, sempat ditaruh di tapi cuma dua enggak sampai seminggu kayaknya, Pak langsung di rolling lagi ke front office, jadi kita sama-sama di front office. Oke. Okay. Baterai saya habis, Pak. Uh, mungkin Bu Nata dulu deh, Bu. Bentar, Bu. Saya lima menit, ambil charger di belakang, Sohnya. Oke. Okay. Oke, okay, Arum. Ibu. Uh, saya 5 menit ya, karena yeah. tidak lanjut lagi Pak Indra. Setelah Pak Indra selesai, nanti baru sesi saya ya, Arum ya. Ibu. Oke, nah uh, saya memang masih belum selesai nih ya baca Cate ya Arum ya. ya. Dan saya sudah, sebentar saya sambil buka word. Kamu coba tolong di stop share dulu Arum, PPT mau Arum. Di stop share ya Bu. Ya. Pak Pandu saya bisa share nggak ya ini? Bisa Bu, mau silakan. Oh iya bisa ya. Oke, sebentar Pak. Oke Arum, sudah kelihatan Arum? Uh, masih belum, Ibu. Bentar, bentar. Sudah? Sudah, sudah, Ibu. Bentar, Pak Pandu, ini kok ada remaining meeting time ya? 5 menit lagi. Unlimited? Enggak unlimited ini, Pak? Unlimited kayaknya, Ibu. Oh, kayak Zoom-nya yang dekat. Kelihatan ya, room eh, ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Okay. Uh, saya dari awal, ya, dari atas, dari cover... Kamu ada kesalahan mungkin ya, kekeliruan mungkin ya. Di mana? Judulmu ini kan lebih kepada peran website sebagai media promosi di Hotel Daniel. Nah Pak Indra sudah balik. Lanjut ke Pak Indra dulu dah, biar Pak Indra selesai ya. Loh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalau apa -apa. apa? nanti ada lagi. Lanjutkan ya oh, Bu. Oh. Napa? <laughs> Belum selesai masalahnya, oke. Okay. Silakan, nah, silahkan. Ya. Lanjutkan aja. Oke, okay. nah Arum uh, ini apa namanya kamu banyak menggunakan istilah-istilah yang nggak baku yang nggak ilmiah yang masih belum sesuai KBBI ya Arum terus, ya. terus ini saya nggak tahu nih ya apa memang dalam panduan penulisan karya terus ilmiah versinya unet itu ya yang terbitannya unet itu boleh nggak ya diizinkan untuk moto itu dari penulis TA itu sendiri saya saya juga nggak tahu nih karena selama ini yang saya tahu yang moto itu dari sumber-sumber yang memang sudah ada referensinya begitu loh misal dari ayat Al Quran atau dari yang memang sering memberikan moto begitu, yang dari siapa gitu. Nah, yang di sini saya lihat, saya melihat ada, menurut kamu gitu loh. Saya nggak tahu nih, apakah nanti memang boleh moto itu dari diri sendiri dilampirkan pada lembar moto. Terus kamu sering uh, keliru, sering mungkin lupa atau apa ya penulisan website itu harusnya italik semua, arum. Terus, nah ini. 19 Agustus sekarang sudah Oktober, mau masuk November nanti. To tolong disesuaikan lagi ya. Tanggal e ininya, Pak Pandu kapan e nih menyetujuinya? Kalau Pak Pandu sudah menyetujui dari Agustus, berarti kamu sidangnya harusnya Agustus gitu. E Sementara kamu sidangnya Oktober, kamu baru di-acc. Pak Pandu, apa sudah lama di-acc? Uh, awal September, kayaknya ibu. E awal September, kamu baru sidang sekarang, akhir Oktober. <Gl> Iya ibu. Lah kenapa? Ini perlu dipertanyakan ini. Kamu sudah disetujui Pak Pandu sidang ya. ACC dari awal September, ya? Soalnya kemarin itu saya ada kendala ibu satu keluarga kena COVID. Oh, Jadi nggak okay. fokus ibu. Ya. Oh baik baik baik. Oke nanti mungkin tolong diperbaiki ya, disesuaikan ya, ya dengan jadwal Pak Pandu kapan ACC Sidang. Iya ya, ibu. Nah ini juga di lembar pengesahan ini fatal nih. Ini lembar pengesahan ya. Nah, tapi kamu tulisin judulnya nggak sesuai nih dengan judul oh, ya. di cover tadi. Website sebagai media promosi di Hotel Dialog Banyuwangi. Yang benar, yang mana ini sebenarnya judulnya? Iya, ya, Bu. Yang mana, Arum? Peran website, ibu. Peran website, ya. Oke, kemudian jumlah halaman juga tidak diselesaikan. Terus, uh, kamu kalau menggunakan kata serapan atau kata yang memang kata asing, istilah asing, coba dipastikan lagi hospitality, saya nggak tahu nih ya, dalam KBBI ada pengguna hospitality seperti ini. Apakah ini kata serapan atau memang istilah bahasa asing atau bahasa Inggris ya? Dicek lagi ya, Arum, ya? Ya, yeah, Terus ini, kamu memang diajari oleh semua dosen jurusan ilmu administrasi, kan Gak Kamu kan diajar sama dosen UPW saja. Yeah. Kamu sering keliru penulisan jurusan D3 UPW atau Prodi UPW, gitu loh. Iya, Bu. Kamu jurusan apa Prodi nih sekarang, D3 UPW ini? Prodi, Bu. Prodi, ini kayak gini nih, ya. di poin 12. Terus, apa? Nah, di pendahuluan ya, saya loncat aja ke pendahuluan. Kamu terlalu banyak bicara terkait pariwisata di Banyuwangi secara umum. Sementara kamu judulnya adalah peran website. Dan kamu membahas latar belakang terkait website, secara global, secara umum itu masih kurang. Terus habis itu... Uh, kamu memberikan data-data yang ini, perolehan devisa pariwisata di Indonesia. Kaitannya dengan TA mungkin masih belum ada korelasinya ya Rum ya? Terus uh, kunjungan wisatawan di Indonesia, terus habis itu uh, kunjungan wisatawan Kabupaten Banyuwangi gitu. Nah terus saya melihat uh, apa jumlah penyelenggaran event di Banyuwangi, Nah, kalau kamu memang ingin men apa ya, menampilkan data, mungkin data terkait uh, sebelum dan setelah pemanfaatan website untuk promosi hotel dialog. Kalau kamu memang ingin menampilkan data ya, bukan data yeah. pariwisata Banyuwangi. Pariwisata Banyuwangi kalau kamu memang magangnya di Dispar Banyuwangi nggak apa-apa, tapi kan kamu yeah. magangnya di dialog Banyuwangi. gitu loh Jadi lebih mengerucut data yang kamu tampilkan memang terkait dialog Banyuwangi. Atau mungkin terkait pertemba apa? data yang ingin kamu tampilkan adalah jumlah pengunjung atau jumlah apa ya apa sih namanya yang menginap itu jumlah tamu hmm. jumlah tamu yang menginap di hotel dialog banyuwangi dari tahun berapa sampai tahun berapa nah nanti kamu bercerita di sana pertambahan jumlah tamu yang menginap ini salah satunya karena peran website itu tadi okay. gitu ya jangan berbicara terkait pariwisata banyuwangi secara global begini nggak ada kaitannya menurut saya loh eram ya nggak ada iya. kaitannya dengan teh gitu ya nanti ada beberapa hal yang perlu kamu delete terus oke okay. mungkin bisa dijawabnya ke pak Indra dulu ya silakan Pak Indra saya stop share dulu saya stop share oke okay. Pak Indra mungkin bisa dilanjut oke okay, baik terima kasih bu nggak apa-apa mungkin di sales marketingnya Pak hmm. Tapi FO juga membantu di situ pak kalau di hotel Jalak Banyang. Iya, saya tahu. semua juga membantu. Tetap aja kalau ada nanya semua bantu. Tetap aja. Jawa Tengah tidak ada kerja sendiri. Tapi yang tugas utamanya kan dosem. Betul. Iya, betul pak. Makanya saya tanya, ini magang di mana ini? Kenapa begitu? Kamu magangnya di FO. Ya, kamu magang di FO. Ya. Terus kemudian kamu nulisnya terkait dengan promosi. Nah, promosi emang tugasnya FO, enggak punya tah, tim marketing, atau marketing eh, sales marketing di bawah FO tah, saya gitu. Enggak kan? Iya, Pak. Enggak kan? Enggak. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan selama lima bulan di FO? Selama lima bulan di FO, jadi setiap hari itu saya uh, membantu karyawan staff desk itu untuk... Uh, men check inkan -in -kan tamu pertama Pak, lalu mendata -me tamu yang akan menginap, lalu menghitung -me uang yang masuk, yang masuk dari uh, tamu yang menginap tersebut. Selain itu juga Tidak. saya memberi informasi pertama kepada tamu Pak, informasi seputar hotel. Ya, sekarang kamu gini, TA itu, ya, ini TA ya. TA itu kan apa yang kamu lakukan? Kamu megang ya. websitenya enggak Kamu ngatur websitenya enggak Iya, Pak. Enggak. Enggak, kan? Iya. Nah, laporan tugas akhir itu apalah adalah apa yang kamu lakukan, kamu tuliskan. Bukan kamu nggak lakukan, kamu tulis. Mungkin Pak Pandu nggak masalah. Memang benar kalau... Pemikirannya gini, pemikirannya Oh anak ini di hotel terus kemudian megang promosi ya mungkin pepandu akan mengarahkan benar setelah tulisannya tidak ada masalah cuman sekarang adalah laporan tugas akhir ini untuk yang magang ini adalah apa yang kamu jalankan kamu nggak menjalankan sebagai promosi enggak enggak ya, Pak nggak kamu megang website enggak nda Pak nda kenapa kamu nulis ini Kalau kamu tidak lakukan itu, kenapa kamu nulis ini? Saya kan e, kalau misal ada tamu yang pertama ingin misalnya ingin mengetahui info seputar hotel atau ingin membeli paketnya itu, kita juga awalnya itu e, menyuruhnya langsung ke website. Jadi kita juga mengarahkan ke website itu, Pak. Namun untuk pembelian produk itu, kita melemparnya langsung ke sales marketing bagian sales marketing. Nah, kan kamu lempar, nggak promosi yeah. lagi. Nah kan berarti tetapnya dilempar lagi kan? Iya. Yeah. Itu poin saya. Itu poin diri saya. Jelas, saya nggak mau banyak nanya lagi Bu Nanta dan Pak Pandu. Saran saya adalah rubahlah ini sesuai apa yang kamu lakukan. Kalau tadi yang kamu bilang, saya boleh, saya boleh akan akan kasih masukan bahwa bisa dengan mekanisme sistem pemesanan paket. Boleh, karena kamu ada di dalamnya. Oke. Okay. Jadi apa yang dilakukan kamu itu yang kamu tulis, bukan yang kamu tidak lakukan hanya sekedar tanya diskusi itu kamu tulis dari saya. Jadi kalau kamu tadi masukkan itu eh apa pandanganmu itu yang kamu ceritakan dari saya adalah mekanisme sistem pemesanan atau apa? di hotel itu itu boleh nggak masalah atau website tetap dipakai silakan promosi bongkar jelas karena kamu tidak melakukan dan tidak magang di situ pagi apa yang kamu lakukan websitenya tetap yes tapi dalam website itu apa yang kamu tulis apa yang kamu lakukan di FO akan ya, mekanisme sistem pemesanan apa mekanisme sistem pemesanan kamar melalui website boleh. Itu contoh ya. Atau apapun itu. Jadi website-nya tidak dihilangkan, itu saran saya. Tapi promosi dibuang. Karena kamu tidak melakukan itu. Makanya ketika baca ini di mana? Sehingga saya dulu bilangnya mau di rolling, tapi kok lima bulan ada di FO terus gitu loh ya. Gitu. Jadi saya tidak akan panjang kali lebar lagi. Saya akan selesaikan itu di sini. Saya kembalikan ke Bunda untuk selanjutnya. Silakan Bu. Oke, okay, Pak Indra. Eh, uh, saya juga hampir sama ya. Tadi mikir, ini magang lima bulan ya? Kamu ya, Arum ya? Iya, iya, ibu. Magang iya, bulan di iya, office iya, iya, Tapi tadi saya sempat baca ya, di, kamu di iya, iya, iya, Di Dan, bagian. Jadi. Huh? Uh, ada namanya komhost itu di, bagian, di dalam itu Bu, di, di front office itu, bagian angkat telepon Bu. Jadi yang memberikan informasi seputar hotel, misalnya jadi kalau misalnya ada tamu yang menanyakan seputar hotel itu, nanti langsung kita arahkan ke website Ibu. Itu, job desknya itu? Iya, job desknya Lalu mengangkat telepon masuk dari tamu yang menginap juga Bu, misalnya butuh keperluan apa, tambahan apa gitu. Berarti itu, apa? Comhost itu front office juga? Iya, di front office-nya juga, Bu. Di front office-nya juga berarti ya? Iya. Oh, saya baru dengar istilah comhost ini. Makanya saya tanyakan, apa ini comhost? Terus ya, ya. tadi ya, saya juga sempat baca kamu juga, uh, apa? Apa itu tadi? Menangani tamu yang datang dengan mengangkat barang, jadi bellboy, apa ya? Melakukan tugasnya bellboy juga, menggunakan roli. Membantu. Jadi kalau misalnya huh? bellboy itu udah penuh, gitu, Bu, kita sebagai front office, tapi juga bisa membantunya ibu kayak misal gitar di lobby gitu, tapi nanti untuk mengantar ke kamar tabel nya ibu. Oh gitu. Iya. Iya yeah. berarti ini TA mu nggak ini ya nggak sesuai sama isinya ya? Eh nggak maksudnya benar kata Indra tadi judul TA mu dengan yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak terlalu sinkron, bukan nggak terlalu ya? Yeah. Emang nggak sinkron gitu loh. Kamu magangnya di front office di apa? Di mana tadi? Oh, Resepsionis ya berarti ya? Ya, front office dan comhouse itu tadi, tapi kamu bahasnya tentang uh, peran website tadi yang sudah ya. banyak disinggung sama Pak Indra, begitu. Dan apa, apa ya, apa perlu juga ya saya, ini ya, maksudnya hampir sepakat sih dengan Pak Indra, jadi TAMU ini tidak mencerminkan apa yang kamu lakukan selama magang, gitu, jadi kalaupun saya, saya apa ya namanya ya, saya share pun yang tadi word yang kamu kirim itu sepertinya juga ini. Cuma ini ya, saya ingin tanya nih, karena kamu sudah menulis ya, saya apresiasi okay. ya. Kamu kan membahas tentang peran website ya, peran yeah. website dialog ya. Iya. Yeah. Nah, di zaman sekarang orang kan dengan sangat gampang untuk bisa mencari atau reservasi tiket, eh sorry, reservasi hotel ya di website melalui aplikasi-aplikasi seperti booking.com, traveloka, ya, tiket.com dan lain-lain agoda lah segala macam. Nah, itu apakah si website dari dialog ini sendiri juga masih memiliki apa ya ibaratnya yang mengunjungi website ini juga akan sama enggak sih jumlahnya banyaknya dengan orang melakukan reservasi melalui aplikasi-aplikasi itu tadi? Seperti apa sih apakah memang si website ini menjadi website satu-satunya untuk Dialog ini mempromosikan hotelnya atau memang bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi uh, yang tadi saya sebutkan itu? Uh, tetap bekerja sama juga dengan online travel agents seperti Traveloka, Tiket.com itu tetap Ibu kalau biasanya tamu yang menginap itu juga bisa reservasi terse uh, uh, OTI tersebut. Tetapi yang uh, membedakan di website ini Keterkadang ter, kan juga ada promo-promo ibu yang mungkin di website-website OTA lain itu nggak ada gitu. Jadi kita langsung aja pesannya itu lewat website hotel dialog tersebut gitu, ibu. Berarti kalau misalkan orang-orang yang nggak tahu terkait websitenya, kalau misalkan kayak saya nih ya, saya memang hmm. biasanya kalau mau pesan hotel, tiket dan segala macam menggunakan yeah. traveloka atau tiket.com. Yeah berarti kalau orang-orang yang nggak tahu informasi terkait website ini akses mereka untuk bisa mendapatkan informasi terkait promo diskon dan lain-lain terkait hotel Dialog, berarti terbatas dong karena misalkan orang-orang berasumsi nih ya udah lihat di tiket.com atau Agoda atau yang lain ternyata promosi itu nggak ada. Nah berarti peran peran website ini si website Dialog ini berarti nggak terlalu apa ya nggak terlalu optimal dong. Kalau untuk Promosi itu biasanya kayak promosi paket ibu. Kalau untuk kamarnya itu setiap hari itu berubah kalau di dialog Jadi kalau misal uh, di bulan ini kita ada paket apa gitu yang dijual itu apa misalnya itu tentang uh, uh, misalnya Christmas atau uh, atau hari raya Imlek itu ada promonya itu di situ ibu. Dan promo dan promo-promo itu enggak tertera di aplikasi-aplikasi yang tadi itu. Iya, tapi nanti kalau misal membookingnya lewat OTA seperti Traveloka atau uh, tiket.com dan lain-lain itu nanti di pas waktu uh, pas waktu check-in itu ada ibu di sebelahnya front office itu kayak banner gitu, Ibu. Jadi tetap saja tamu bisa mengetahui uh, apa namanya promo-promo itu. Berarti kalau Berarti kalau uh, apa untuk bisa tahu promo-promo itu, harus datang ke Dialog Office. Ada semacam kotak ya. ya di website berarti juga itu, ada, kan? Ibu, oh, di website juga ada, berarti. Iya, promonya oke. Okay. Nah, kemudian, uh, apa kamu kenapa pilih Hotel Dialog ini sebagai tempat magang? Ruw, awalnya saya di ini, Bu, di Aston. Aston Banyuwangi. Tetapi karena itu hmm. waktu itu Aston itu tidak menerima mahasiswa magang karena covid Ibu. Dan di hotel, hotel lain pun di Banyuwangi, alasannya juga tetap sama. Namun saya pas waktu mengasihkan proposal magang saya ini ke dialog, langsung di ACC, Ibu. Oke, berarti selama masa pandemi, kamu lima bulan itu nggak ada yang WFH, WFO gitu, sif-sifan gitu nggak ada? Tiap hari masuk? Oh. Iya, sewaktu saya magang itu full lima bulan itu, Ibu. Oh, full lima bulan? Sementara iya. staf yang lain ada WFO nggak? WFH nggak? Kalau tetap, Ibu, tetap masuk semua. Tetap masuk semua? Berarti hmm. agak melenceng ya? Mungkin uh, berarti kalau begitu saya simpulkan, pihaknya Hotel Dialog ini tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan dari pekerja atau stafnya dong ya? Nggak ada sistem. Tetap menerapkan sistem. protokol, tapi Ibu, protokol kesehatan ya protokol kesehatan aja kan? Iya. Tapi untuk yang WF WFH enggak ada. Setahu saya tidak ada, Ibu. Jadi tetap masuk. Meskipun itu di back office-nya juga tetap masuk Ibu. Oke, dari awal kamu ingin masuk di dialog itu Bu Ed, tadi awalnya Aston kemudian pindah ke dialog. Kamu memang minatnya di mana sih, Rum? Di bagian sales marketing, Bu awalnya. Saya ya. mengajukan proposal itu di sales marketing. Terus Pas waktu hari pertama masuk, pihak huh? HRD-nya itu menginformasikan ibu, kalau kamu ditaruh di front office, nanti bulan, misalnya kamu tiga bulan di front office, nanti dua bulannya itu di rolling, gitu. Tapi waktu-waktu saya menanyakan itu, beliau HRD-nya itu menjawab, kalau kamu mau butuh apa butuh informasi seputar marketing, nggak apa-apa, tanya-tanya, gitu. Tapi tetap tidak diubah ibu, Tid di rolling, tidak di rolling. Kamu nggak nanya ke supervisor mau di sana? Kalau manajer mungkin karena kerjanya banyak ya? Ya. Di supervisor, SPF, uh, front office ya Ibu maksudnya. Iya. Hmm. Kan uh, tidak punya kewenangan Ibu harus ke manajernya langsung. Dan manajernya oh. itu juga menanyakan awalnya Ibu, ini mau di rolling hmm. di mana, gitu. Tapi tetap di front office gitu Ibu. Hmm. Jadi kalau, misal, okay, terus. kalau kalau misal Misal eh, departemen housekeeping butuh bantuan, saya juga mm -hmm. dilempar gitu Bu. Maksudnya suruh bantu gitu. Jadi apa yang eh, eh, yang mau dikerjakan misalnya itu kekurangan butuh bantuan, kita siap membantunya gitu Bu, harus siap membantu. Oke, okay. ini hotel bintang berapa sih? Bintang 4. Bintang 4 tapi harganya selangit ya. Iya. Satu juta 200. Iya. Nah, tapi dengan penggambaran yang tadi kamu jelaskan barusan, walaupun dia hotel bintang 4 dengan harga yang mahal banget ini menurut saya ya, hotel bintang 4 ya, ya. tapi pembagian tugas mahasiswa magang di sini nggak jelas nih menurut saya ya. Nggak tahu ya. nih nanti Pak Indra sama Pak Pandu ya. Jadi kayak uh, mungkin tadi Pak, Pandu, eh, Pak Indra sudah menjelaskan di hotel itu semuanya memang bersama-sama mengerjakan kerjaan ya, tapi ya. ya itu tadi, apa kamu di komhos tadi ya, front office iya, di bellboy juga iya, terus kamu promosiin juga iya, nah jadi kamu sebenarnya apa di sana, sebagai apa dan ngapain, gitu loh. Jobdes kamu sebenarnya apa sih, gitu loh. Nah ini yang nggak clear nih dari hotel dialog ya. ya, gitu. Kalau di front office itu kita dituntut untuk multi-talent, ibu. Jadi kalau misal di bagian bellboy, meskipun kita perempuan juga tetap harus membantu, kalau misal butuh bantuan gitu, ibu. Oke. Okay. Berarti kamu sudah paham semuanya terkait kerjaan di hotel ini harus multi-talent tadi kamu bilang di front office nya ibu di bagian front office nya di front office oke okay, harus coba praktekin ke saya room gimana di nih misalkan saya pak Indra pak Pandu nih tamu hmm. yang mau menginap di hotel Dialog coba gimana room kamu lima bulan di front office harusnya ya. sudah bisa ya coba ada tamu yang datang misalnya oh? jadi saya menyambut selamat pagi selamat siang selamat sore mungkin ada yang bisa dibantu ibu Uh, terus ibunya menjawab, mau check in baik atas nama siapa, gitu jadi kita mencari ibu atas nama ini, terus uh -huh. kita menjelaskan, oh ini tipe kamar, misalnya deluxe ocean, menghadap ke ocean, untuk yang deluxe garden menghadap ke garden ibu, kalau yang suite itu di menghadapnya ke pantai juga, tapi bangunannya paling depan, uh -huh. lalu untuk ibu ini deluxe ocean ya, ibu untuk dua orang dalam uh, satu malam, satu malam saja ibu, gitu, terus Nanti udah membayar, ibunya membayar, kita mungkin mengasih tahu bilnya itu ibu, bill come, untuk uh, paymentnya. Uh -huh. Terus lalu kita juga uh, menyuguhkan ini ibu welcome drink, biasanya itu minuman dari serai itu ibu, okay. dibuat teh gitu ya. Jadi nanti membawa nampan itu, silakan ibu welcome drinknya gitu. Terus nanti kita sambil menjelaskan ibu informasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit uh, tentang info, uh, fasilitas yang ada di hotel. Di depan saya terdapat uh, kolam yang bisa diakses mulai pukul 6 pagi hingga pukul lima sore. Lalu di sebelahnya ada resto yaitu Resto Kasabanyu yang dibuka untuk breakfast mulai jam 6 hingga jam 11 malam untuk tamu, tapi tetapi untuk tamu yang tidak menginap itu untuk umum dibuka jam 11 hingga jam 11 malam, Ibu. Lalu di sebelah kanan kita ini terdapat ruang yaitu ruang spa dan juga di depannya terdapat tempat untuk tim gitu. untuk misalnya ibu butuh bantuan, ibu bisa langsung saja mengangkat gagang telepon yang tersedia di dalam kamar. Mungkin ada pertanyaan lain Ibu gitu. Begitu. Okay. Berarti hampir 5 bulan kamu menangani tamu seperti itu, penyambutan yeah. kamu. Kurang memang lebihnya seperti itu, Ibu. Kurang lebih seperti itu, kan? Berarti ya. memang nggak ada peran promosi apa website ini tadi, kan? Yang kamu singgung di TAMU ini, yang kamu bahas di TAMU ini. Kalau di kom iya di kom itu kita juga tiap hari lihatnya website itu, Ibu. Jadi kalau misal ada orang yang nelpon, nanya ini, nanya ini, kita langsung mengarahkan ke website. nah Terus nanti tanya-tanya, ini apa, ini apa, gitu. Tapi nanti untuk payment-nya payment itu langsung bisa langsung dari website itu atau kalau tidak bisa, langsung dilempar ke bagian sales marketingnya Ibu oke gitu. Oke, okay. okay, Arum mungkin dari saya cukup ya Pak Pandu, mungkin bisa dilanjut sebagai pembimbing ya uh, terima kasih Ibu uh, Pak Indra uh, apa yang sudah disampaikan oleh penguji Arum juga dicatat semua ya sudah di direkam ini saya juga saya nanti saya sampaikan kembali ke Arum nanti hasil rekamannya untuk nanti ditinjau kembali. Uh, ini sangat penting sekali saat ternyata memang sangat mendasar ya antara yang judul dengan isikan dari TA itu juga uh, masih belum sinkron ya nah, ini mungkin apa yang sudah disampaikan solusi-solusi dari Pakin tadi misalnya merubah judul tanpa mengganti peran misalnya websitenya tetap sama tapi karena perannya Arum itu lebih banyak di Evo, ya sebenarnya Evo itu bukan bidang kita juga eh, seharusnya emang, ya, emang ini agak menyulitkan. emang juga sebenarnya ini kendala juga semuanya anak yang memang magang ya, karena dan -dan di tempat magang itu mereka ya seperti ini eh, masuk ke bidang yang memang eh, tidak menjadi keahliannya, ya mungkin nggak tahu apakah itu kebutuhan dari hotelnya atau seperti apa, sehingga si Arum menjadi apa ya, lama di situ, sehingga tidak berubah. Harusnya di back office, ternyata harus di front line, ya. Seperti itu, jadi memang ini akhirnya menyulitkan juga si anak. Nah, akhirnya ya seperti ini, tapi uh, jalan tengah mungkin dia Arum juga bisa merubah judul, ya, tanpa uh, menyesuaikan dengan penyelesaian Pak Indra tadi. Judulnya tetap uh, mem, apa, membahas tentang website, kemudian nanti uh, fokus kepada aspek, uh, ya, apa, apa, SOP-nya lah, alurnya, ya, yang terkait dengan online di resepsionisnya seperti itu mungkin itu uh, dari Pak Indra ada lagi tambahan? semoga silakan okay, baik. Uh, kalau saya bahasnya memang arahnya ke uh, jadi website itu hanya pemanis di dalam hal yang tadi gitu. daripada kalau saya suruh rubah dari sisi pelayanan mabok nanti aromnya jadi hmm. nanti, makanya uh, dari saya uh, ketika Melihat judul ini, websitenya digunakan tapi bukan sepenuhnya. Jadi, kalau mau bicara mekanisme, berarti nanti nulisnya adalah terkait dengan mekanisme. Kemudian, ketika hal yang lain, apa maksudnya? Ketika nanti, kalau Arum melakukan di megang website, boleh tulisannya tentang website, tapi Arum tidak melakukan website, hanya melihat saja tidak. Uh, mengapa-ngapain, dia hanya uh, user, itu lebih baik dia menggunakan sistem mekanisme, tetapi websitenya tetap masih digunakan. Jadi kalau ngebongkar, bongkarnya 60-70 persen. 60-70 persen memang kalau hitungan saya. Kenapa? Karena bab nya agak beredel nanti. gitu. Karena harus ada tambahan-tambahan lain dari judul tersebut. Nah, saran saya adalah uh, ketika nanti, uh, apa namanya, Uh, nulis itu kamu perlu memastikan SOP itu berjalan saja. jadi SOP itu berjalan nanti kalau kalau kamu mau misalkan menggunakan website tersebut atau misalkan apapun SOP apa yang jalan di sana gitu. jadi SOP yang terkait dengan uh, sistem website apa yang jalan di sana dari Pandu cukup? gitu terima kasih Pak. mungkin kalau pun ada tambahan lagi yang masih tersisa atau gimana? Iya ini apa? Uh, saya baru lihat lampiran ini ya Rum ya. ya. Tidak ada di lampiran TAmu ini yang mencerminkan foto kalau kamu lagi magang di sana. Foto ya ibu? Iya Terus apa bukti kamu magang di sana coba? Hai. Berarti di fotonya itu ditaruh di surat terakhir, uh, selesai surat-surat itu ya ibu? di lampiran ya. ya. nggak tahu nanti atur, apa urutannya gimana nanti bisa di di apa ya di apa di tata lagi lah seperti itu di atas surat-surat nanti di, di bawah-bawahnya itu foto-foto kamu lagi magang gitu Baik. Baik. terus ini tadi juga apa sedikit ya dari Pak Inda tadi sudah menyampaikan terkait teori ya nah kamu sudah eh, nggak tahu nanti mungkin teorinya juga akan berubah ya mengikuti dari hasil nanti apakah kamu ganti judul atau bagaimana kalau misalkan Judulnya "Ganti", berarti ya teorimu juga harusnya diganti. Rum itu menyesuaikan nanti gitu. Dan tadi sempat saya tulis di TA yang kamu kirim ke saya itu beberapa apa, eh, bagaimana penulisan daftar, eh, apa tinjauan pustaka seperti itu. Tapi nanti tergantung, nanti kita me, me, apa, menyimpulkan kamu ganti judul apa enggak gitu loh. Nanti kamu chat aja ya, masing-masing dosen penguji. ya. Oke, cukup, Pak Pandu. Ieh, terima kasih, Bu Nata. Uh, Mas tidak ada lagi, cukup ya? Atau masih ada kekurangan informasi yang disampaikan? Atau Langsung kita uh, Bapak, kebuatan... saya nah? yang mimpin, Pak. Mengapa? Oh, has tofirullahaladzim. Maaf, Pak, saya yang mimpin. Iya, saya pembimbing. <haya> saya kembalikan ke penguji. Ke pengujinya. Siap. Oke, okay. okay. Kalau tidak ada eh ARM, IPK kamu berapa? Bagaimana ya, Bapak? IPK kamu berapa? IPK 3, 31. 3,31. Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Eh, tolong dimasukkan di waiting room aja, Pak Pandu. Mohon. Oke, okay, baik. Sampai pada tahap ketiga yaitu adalah pengumuman hasil hasil diskusi dari kami cukup berat, ya cukup berat dua lawan satu. Hmm. Kenapa duluan satu? Mungkin, mungkin akan membantu kamu? Pasti, kamu mungkin tidak. Tapi pengujimu melihat dari perspektif yang lain. Kalau lihat dari hasil tanya jawab, menurut kamu lulus atau enggak? Insya Allah, Pak. Dari mana kamu lulus? Dari menjawabnya, Pak. Hmm, tulisanmu kan sekarang ujian sidang tugas akhir. Tugas akhirmu udah bener, memangnya? Iya, Pak. Heh? Kurang, kurang bener, Pak. Kurang, mau oh, benar, bener? Kan saya benar, oh, Mbak. Mau oh, saya nanya, nggak panjang? Kan ya, benar, tah? Benar, tah? Kalau saya nanya, biasanya panjang kan, Bu? Yes, Pak, bisa satu jam sendiri itu. Iya, ya, kadang loh. Saya ini tercepat, ah. sudah langsung nggak komen, terut, selesai. Oh, oh. Jadi, nggak nyambung dong. Betul, Ben? Ya. Iya. Siap, nge-revisi? Insya Allah siap, Pak. Nanti ujian lagi ya. Bagaimana, Pak? Revisi dulu, ntar ujian lagi. Ujian sidang lagi, Pak? Iya. Ya, boleh, Pak. Boleh, tidak apa-apa. Ya. ya. Berapa lama kamu bisa merevisi? Ini direvisi mulai judul hingga pembahasan, berarti Pak. Ya. Betul. Bab satu jelas, karena arahnya kan sudah bukan promosi dan website. Ya. Tadi Bu Nanta juga sudah menyiung juga, dan kebanyakan pariwisatanya fokus strict on the hotel. ya. Baik, Pak on hotel, terus kemudian bab dua jelas tergantung nanti dari apa yang akan kamu tulis keempatnya bagaimana, siap kamu berapa lama kamu insya Allah siap pak siap ya oke okay. gak masalah Insyaallah. kamu udah, udah ini dulu udah pamit orang tua tadi sudah pak Hah? gimana kata orang tua bismillah sukses gitu pak kamu okay. okay. gak sukses ini Rom. gak sukses sama sekali ini apa yang kamu tulis gak sesuai sama yang kamu kerjain belas gak ada apa sukses-suksesnya ini Untung saya enggak nyuruh magang ulang. Hmm. Hmm. Untungnya saya enggak nyuruh magang ulang. Kalau nyuruh magang ulang, ya wassalam sudah kamu. udah magang lagi. Terus oh, kemudian kamu. nulis saya lagi. Kenapa kamu sedih? Hmm? coba I will I will see your face. Di situ oke. Okay? Nah. Kenapa kamu sedih? Harus ngulang lagi nulis dari awal. Ya. Yeah. Sudah sudah gitu gagal sidangnya. Ya, yeah. oke. Okay. Saya akan bacakan tugas kami dengan ini kami ingin penguji berkeberatan untuk meluruskan saudara mistahul Janata Arum Putih. Gak apa-apa? Iya, -apa? gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Oke. Okay. Yang jelas, kita berkeberatan untuk meluruskan kamu sebagai sajana kamu, karena kamu akan seriuskan sebagai KMD. Ahli Madia, jadi 3 Oke, okay, selamat. Uh, tapi PRmu masih banyak. Revisi maksimal satu bulan. Catet Pak Pandu ya, satu bulan ya. ya. Mm -hmm. Jadi nilai ini belum kami upload. Kami nyatakan terus tapi belum kami upload. Kalau kamu tidak merevisi satu bulan, kami minta sidang ulang. Nah. Dengan dosen yang sama komposisinya. Oke. Okay. Okay. Selamat, kasih, Pak. Eh, mohon maaf, jika saya ada kesalahan, mungkin Pak Pandu, Bu Nanta ada hal lain yang ingin disampaikan, Monggo? Pak Pandu mungkin, ya. eh, Bu eh, Miming? Bu, Harum, eh, walaupun Pak kasih satu bulan ya, kalau bisa cepat ya, kemarin sudah molor untuk saya suruh dan apa namanya, eh, TA-nya molor sampai satu bulan lebih kayaknya ini. Jadi lebih cepat mungkin dalam kurun waktu. Satu minggu ini bisa langsung ditampikan ke beliau-beliaunya ini ya siap ya satu minggu ya oke ya mungkin pembimbingnya minta satu minggu ya udah saya ikutin harus satu minggu ya soalnya malam kemarin jangan sampai malam lagi dua minggu nggak boleh satu minggu ya satu minggu ya eh pacarnya siapa katanya pacarnya katanya pajak pajak. memang tak sampaikan ke pacarnya Oh ada itu namanya itu di lembar apa apa? Hola oh, berita itu Kaya ya. Itu. Oh, ada ada Bapak ada siapa itu namanya? Temantannya oh, itu. Santi kemantannya. Hmm. Itu komentar, kenapa sih pacar dimasukkan? Heeh. Akutnya kritikan suami. Semangat Akutnya iya. Eh semangat tapi komalun moral gitu ya gitu. <tanya> Jadi ini saya seminggu langsung setar ya Pak, revisi ya Pak. Sudah, sudah seminggu H, sudah selesai. selesai. ACC. Kapan tuh yang minta lo ya? pemimpin gua harus bukan saya. Heeh. Uh. Oh. No. Oke okay, ya. ya Kalau ya. dua minggu, Pak? Seminggu. Pemimpinmu pokoknya. Seminggu, <laughs> setelah pemimpinmu, bukan pak, saya. Pak Pandu, Pak Pandu biasanya ini loh, sekarang ini lebih strik nih Pak Pandu ini. Iya, Karena biasanya Pak Pandu sudah agak longgar kemarin kamu satu bulan di ACC mm -hmm. udah hampir dua bulan baru mm -hmm. sidang. Utamanya ada itu, Bu. Eh kena corona itu Bu satu keluarga. Ya. Jadi enggak fokus. Mm Heeh. -hmm. Pokoknya cepat kita harum, ya mulai hari ini nanti biar nggak lupa nanti langsung dikerjakan apa yang disarankan oleh Pak Indra, sangat benar, -benar. oke okay, ya baik baik Pak baik terima kasih jika tidak ada sampaikan selamat untuk saudari Miftahul Janata Arum Budi selamat kamu sudah menjadi ahli media pariwisata semoga ilmumu bermanfaat kemudian uh, batas waktu revisi satu minggu dari Pak Pandu ya bukan saya pembimbing kalau saya sih tadi sebulan Jadi ternyata Pak Pandu satu minggu jarang-jarang Pak Pandu nggak Ya, Bu Nanta, garang-garang Pak Pandu ngasih... Betul. Malaysia. Biasanya Pak Pandu itu oh. yang bu, ya malaikat itu, yang <guluh> berdoa. Oh, kaget saya. Iya, yang kita pikirkan kan nanti biar cepat nikah, gitu loh. Gak, Pak. Jangan dulu, Pak. Kaget saya. Sebiasanya saya satu bulan, dia dua bulan. Gitu ya, biasanya. Atau lebih sekat, satu bulan, setengah. Atau saya dua minggu, beliau tiga minggu. Ini satu minggu. Oke, saya suka. Saya gini. Makasih, Pak. Saya <guluh> tetap Eh, mohon maaf untuk Bapak-Ibu semua. Terima kasih telah hadir. Selamat untuk Arum. Wabiyotafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Indira. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Pandu. Terima kasih, Pak Pandu. Terima Selamat ya. Pandu, ya. terima kasih.